Kapsul Orion badan antariksa mereka Serikat NASA mencapai bulan pada hari Senin, mengitari sisi jauh dan mendengung di permukaan bulan dalam perjalanannya ke orbit yang memecahkan ekor dengan boneka uji duduk untuk para astronot. Ini adalah pertama kalinya sebuah kapsul mengunjungi bulan sejak program Apollo NASA 50 tahun lalu. Orion adalah bagian dari program Artemis NASA yang bertujuan untuk menempatkan wanita pertama dan orang kulit berwarna pertama di bulan dalam beberapa tahun mendatang. Orion duduk di atas roket badan antariksa paling kuat yang pernah ada, Space Launch System atau SLS, saat diluncurkan dari Cape Canaveral Florida Amerika Serikat pada dini hari Rabu pagi menuju orbit bulan. Pada hari Sabtu, Orion mengirim kembali foto bulan pertamanya. Pendekatan dekat 130 km atau 81 mil terjadi pada hari Senin ketika kapsul awak dan tiga boneka kabelnya berada di sisi jauh bulan. Karena pemadaman komunikasi setengah jam, pengendali penerbangan di Houston, Texas, tidak tahu apakah penembakan mesin kritis berjalan dengan baik sampai kapsul muncul dari balik bulan 370.000 km atau 230.000 mil dari bumi kapsul akan menghabiskan hampir satu minggu di orbit bulan sebelum pulang percikat pasifik direncanakan pada 11 Desember Orion tidak akan memiliki pendaratan bulan pendaratan tidak akan terjadi sampai astronot NASA mencoba mendarat di bulan pada tahun 2025 dengan kapal luar angkasa SpaceX sebelum itu para astronot akan menggunakan Orion untuk berkeliling bulan paling cepat tahun 2024 manajer NASA mengatakan mereka sedang dengan kemajuan misi roket Space System tampil sangat baik dalam debutnya ungkap mereka dalam wartawan akhir pekan lalu kembali ke kapsul Orion Sebelumnya, di pagi hari, bulan tampak semakin besar dalam video yang dipancarkan ke belakang saat kapsul menutup beberapa ribu mil terakhir sejak meluncur dari Kennedy Space Center, Florida. Orion harus meluncur mengelilingi bulan untuk mendapatkan kecepatan yang cukup, untuk memasuki orbit bulan yang miring dan luas. Pengendali penerbangan mengevaluasi data yang mengalir kembali untuk menentukan apakah pembakaran mesin berjalan sesuai rencana. Penembakan lain, akan menempatkan kapsul di orbit memanjang hari Jumat. Akhir pekan datang, Orion akan memecahkan rekor jarak NASA untuk pesawat ruang angkasa yang dirancang untuk astronot hampir 400.000 km atau 250.000 mil dari bumi yang dibuat oleh Apollo 13 pada tahun 1970. Dan itu akan terus berlanjut, mencapai jarak maksimum dari bumi senin depan hampir 433.000 km atau